Berikut ini cara mudah dan sulit memasang dan menghapus aplikasi Telegram Desktop pada Ubuntu 18.10. Kita akan mulai dengan cara yang mudah dulu. Klik perangkat lunak Ubuntu. Lalu pilih komunikasi dan berita. Klik Telegram Desktop. Pasang. Masukkan kata sandi. Enter. Lalu tunggu beberapa saat hingga penginstalan selesai. Untuk menjalankan, klik LUNCURKAN. Untuk menghapus aplikasi, klik HAPUS. Masukkan kata sandi, lalu tekan Enter. Maka aplikasi Telegram Desktop akan terhapus. Sekarang kita coba cara yang sulit melalui terminal. Sudo apt install telegram desktop, enter dan masukkan password, y lalu enter, dan telegram akan terpasang. Untuk menjalankan, ketik telegram desktop lalu enter, dan sudo apt remove telegram desktop untuk menghapus, y, enter, telegram desktop akan dihapus. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurutmu bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe. Tapi, jika menurutmu kurang bermanfaat, silahkan tetap like, comment, share, and subscribe, dan saya doakan semoga harimu menyenangkan.